Oke, langsung aja guys. Barusan saya ngecek e, modul mesin cuci Samsung. E, tipenya saya lupa, saya nggak tahu. Top loading nih seperti ini. Permasalahannya itu kata pelanggan saya. tidak bisa setar Nah setelah tadi saya cek jalur-jalurnya hmm, ternyata yang bermasalah itu di jalur dari tombol start ke c12 nih seperti ini c12 ini jadi langsung kita jumper aja nih teman-teman kalau menemui eh, permasalahan di modul mesin cuci Samsung tidak bisa start barangkali nanti eh, sama tipenya dengan ini nih nanti bisa di nah barangkali pulang jelas nih biar lebih jelas lagi Coba bilang nggak bisa start nih yang di chamber kabel ini se, se hmm. oke okay. Saya kira cukup, terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh